Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Lalang Sekolah Kali ini kita akan berbagi informasi Seputar Transformasi UPK Menjadi badan usaha milik desa Bersama RKD Nah beberapa Waktu lalu beberapa hari yang lalu Kementerian desa Melakukan rapat kerja dengan Komisi 5 sehingga setelah rapat itu beredar potongan-potongan video seakan-akan ada keputusan DPR dan Kementerian Desa itu untuk menghentikan uh, transformasi UPK PNPM ini menjadi badan usaha milik desa kesimpulan atau keputusan rapat yang pertama yaitu Kementerian, Kementerian desa, desa mendapat adanya laporan uh, hasil pemeriksaan BPK ujian, yang 5 kan? kali berturut-turut mendapatkan atas. Predikat wajar tanpa pengecualian secara pribadi WTP dan ah, sebagai anggota Komisi 5, saya sangat mengapresiasi uh, eh, hasil pemeriksaan BPK ini. Nah, selanjutnya Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Desa untuk mempertahankan predikat WTP ini di masa yang akan datang. Itu poin yang pertama. Silahkan dicek sahabat-sahabat di uh, Youtube-nya Komisi 5 DPR RI. Kemudian Komisi 5 meminta Kemendes untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan dan hasil pemeriksaan BPK semester 1 tidak terulang lagi sesuai dengan masukan Komisi 5 DPR RI. Nah, yang ketiga Komisi 5 meminta Kemendes dan Uh, yang ketiga komisi 5 meminta Kemendes untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pendamping desa dan melaporkan hasilnya kepada komisi 5 DPR RI. Itu. Nah, tambahan informasi ya sobat ya. Amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020 yang ditandatangani dan dibacakan pada tanggal 25 November 2021 menyebutkan pada nomor 4 ununa cipta kerja masih berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tengga waktu 2 tahun sesudahnya. Nah, nomor 2, putusan nomor 7 bahwa peraturan turunan kebijakan strategis dan berdampak luas ditangguhkan dan tidak dibenarkan diterbitkan setelah putusan MK ini. Ketiga pun transformasi UPK XPNPM adalah pelaksanaan seluruh peraturan sebelum putusan MK pada 25 November 2021 ini yaitu yang pertama PP nomor 11 tahun 2021 diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Kemudian Permendesa nomor 3 tahun 2021, kemudian Permendes nomor 15 tahun 2021. Nah, kemudian preman Kumham Nomor 40 Tahun 2021 diundangkan pada 19 November 2021. Jadi kesimpulannya transformasi UPK, SPNPM menjadi BUMDes bersama sebagaimana Amanat PP Nomor 11 Tahun 2021 itu tetap berjalan. Nah, jika sampai 2 Februari 2023 tidak bertransformasi menjadi BUMDes bersama, UPKS PNPM dinilai melanggar PP No. 22 Tahun 2021